Wih, wih, ada keong lagi ternyata teman-teman di sini. Wow. Banyak sekali di sawah ini ya. Tuh, ada yang lagi sembunyi dua. Wih, kita ambil ya teman-teman. Wow. Yuhu, guys. Kali ini Kakak ada di sawah lagi nih teman-teman. Let's go ya. Kita cari mainan. Siapa tahu di sini ada mainan banyak. Oke. Wow, itu ada keranjang warna ungu teman-teman. Wih, mantul sekali nih. Kita jadikan wadah ya nanti teman-teman buat mencari mainan. Let's go. Wih, ada apa itu teman-teman? Sepertinya ada yang lagi jalan nih. Wih, ada siput yaitu keong emas teman-teman. Kita ambil ya Kita kumpulkan juga ya nanti bersama teman-teman. Wih, mantul sekali nih, guys. Di mana ya mainannya teman-teman? Kasih tahu Kakak ya. Siapa tahu ada mainan. Wadidaw Itu ada warna merah teman-teman Ini apa nih Wah ini semut rangi teman-teman Wih ada serangga ternyata teman-teman Kita kumpulkan ya Iya iya iya Mari ya, ya, kita ya, ya. cari lagi teman-teman Wow banyak sekali teman-teman di sini siputnya Tuh hey. mantul sekali guys Mantap Wih ada lagi serangganya teman-teman Yang ini apa nih ini ada jangkrik, Ini ada kaljengking Wow keren sekali ya teman-teman Masih banyak sekali ini teman-teman Sepertinya Wah ada lagi nih teman-teman Siputnya Tuh ada dua teman-teman Wow di sini ada lagi nih teman-teman Tuh guys Mantul sekali ya mana lagi ya teman-teman Wow ini ada kuning-kuning Apa ini teman-teman Wow ini ada kuda laut teman-teman Wih keren sekali ya Warna kuning Ada siputnya juga teman-teman Wow keren sekali Gimana ya teman-teman Kita cari mainan lagi Wow itu apa teman-teman Wow warna abu-abu ini teman-teman Kayaknya dia lagi mandi teman-teman Ini ada kuda nil. Wow besar sekali ya badannya Cari lagi kita mainannya Gimana ya teman-teman Mainan, Sepertinya kakak melihat mainan lagi teman-teman Warna biru Apaan ini teman-teman Wadidaw Ini ada bintang laut ternyata teman-teman Wow keren sekali Ini ada lagi nih teman-teman Ini ada penyu Wow Salah satu hewan yang dilindungi teman-teman Mantul Ada siput lagi nih ternyata teman-teman uh, Banyak sekali di sawah ini ternyata Mantap ada lagi ya mainannya teman-teman Wow wow wow wow Guys itu ada apa ya Mereka lagi ngapain Ada tiga hewan teman-teman Ini ada domba Ini ada kambing Warna coklat Wow keren sekali Ini ada sapi warna putih Mantul Mari kita cari lagi Ada lagi ya teman-teman Wah itu ada yang lagi Sembunyi teman-teman Apaan ini ya? Wow, ini kura-kura ternyata, teman-teman. Mantul sekali, cangkangnya sangat keras sekali. Ini, teman-teman, wow mantap! Ada siput lagi, ternyata, teman-teman. Wih, banyak sekali siputnya di sawah ini, ya, teman-teman. Mari kita cari lagi mainannya. Siapa tahu masih ada, teman-teman. Wadidaw, ini ada lagi, ternyata, teman-teman. Ini ada ikan. Koki, teman-teman, warna hijau ini ada apa lagi nih? Ini ada ikan pari warna hitam yang biru apa nih? Wow, ini cumi-cumi warna biru mantul. Sini masih banyak ternyata, teman-teman, siputnya tuh kakak dapat lagi. Mantap, mari kita cari lagi ya, teman-teman. Wow, itu ada hewan dinosaurus, teman-teman. Hewan apa ini? Warna biru dan orange teman-teman. Wah -teman. Ini ternyata Kentrosaurus Duri teman-teman. Keren sekali ya. Mantap. Let's go. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Wow, wow, wow, wow. Guys, ini ada lagi mainannya ternyata. Ini mainan apa ya? Ada mainan ular teman-teman. Warna orange. Ini ada mainan lagi worus warna coklat ada kepiting juga ternyata teman-teman warna orange mantul let's go kita cari lagi teman-teman di mana ya wadida ada lagi teman-teman yang ini apa ini warna hijau Wih keren sekali ini ada katak ternyata teman-teman ini ada lagi nih ada ikan lumba-lumba warna abu-abu mantul Let's go, kita cari lagi ya teman-teman. Siapa tahu di sini masih banyak, guys. Wow, itu ada yang lagi berkumpul, teman-teman. Ini apa ya? Ini ada lobster ternyata, teman-teman. Ini ada ikan hias warna pink. Mantul, itu apa yang lagi sembunyi ya? Coba kita lihat. Wow, ini ada gurita. Octopus yellow, teman-teman. Kakak melihat keong lagi ternyata di sini teman-teman. Tuh, keren sekali ya. Mantap. Let's go. Kita cari lagi teman-teman. Ada lagi enggak teman-teman ya? Di mana ya? Wih, wih, ada keong lagi ternyata teman-teman di sini. Wow. Banyak sekali di sawah ini ya. Tuh, ada yang lagi sembunyi dua. Wih. Kita ambil ya teman-teman. Wow. Sekali, guys! Kakak dapat sekaligus dua mantul. Wadidaw, itu ada yang lagi sembunyi di batang padi. Ternyata, teman-teman, apaan ini ya? Besar sekali! Wow, ini kepiting jumbo, teman-teman! Wih, mantul sekali! Ini ada lagi nih, ada ikan api nih. Wih mantul. Ini ada ikan koi. Wow keren sekali. Mantap. Kakak sampai banyak tebat mainannya teman-teman. Mantap sekali ya. Bagi yang teman belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya. Jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kakak. Sampai ketemu video selanjutnya. Dadah.